kembali agen Nara dan kali ini kita di segmen yang berbeda kita ada di lunch break Dan tentunya kita akan bincang-bincang tentang realtor dan tentunya aku selalu akan bersama Bro Brodey kali ini kita akan ngobrolin tentang realtor nih ya yeah. terkait pembelian properti rumah apartemen atau apapun di Indonesia saat ini sebaik-baiknya nah mm. itu kan sekarang apakah langsung beli dan harus ketemu sama penjual resminya karena takut ditipu tapi sekarang banyak banget juga yang melalui broker gitu ya bro ya yeah, nah yeah, yeah. kali ini kalau beli itu apa sih bedanya lewat broker atau juga beli langsung iya, yeah. jadi ini pertanyaannya ini kalau mau jual properti iya. atau beli properti itu baiknya langsung atau langsung lewat broker, iya yes. kan, nah kadang-kadang kan bingung juga nih broker ini kan banyak semua banyak kan, Banyak banget semuanya, semua kayaknya. orang ngaku Listing, sebagai iya. broker, tiba-tiba nanti dihubungin <laughs> saya yang jual rumah sebelah loh kok beda lagi gitu ya, iya iya, ya, ya. Uh, gini, sebenarnya tidak ada aturan yang harus lewat broker, okay. ya, kalau di luar itu, sudah culture lah, orang nggak mau repot ya, kalau mau membeli atau menjual, oh, dia ke broker, lewat. karena profesinya sudah eksis ya, hmm. sudah eksis, diakui, Lebih dan diakui, ya. oh. tertata, gitu kan, bagaimana dengan dari Indonesia, itu kita belum, belum terlalu tertata, ya, hmm. jadi kalau misalkan, Uh, di Indonesia ini kan orang berkaul gitu, kalau saya jual properti, saya akan tawarkan ke relasi saya, teman-teman saya. Ya, yang lebih ya, karena lebih saya lebih. mau jual nih rumah saya, ya. Ya, setara saya mau jual hmm. rumah ini, oh ya ya udah, saya beli ya, ya ngapain, mesti pakai broker. Ya, kan? benar. Ya kan, tapi kan yang jadi persoalan adalah, kalau udah kita tawar-tawarin juga, nggak kan, ada yang minat, yang indik, ya. berarti kan saya harus tawarin ke, bukan I kenalan saya, bukan reali, rela, relasi, relasi saya. Mm -hmm. Kan nggak mungkin saya ke mall, eh aku jual properti, jual properti. <tari> Sikit sangka orang gila kali ya bro ya. Okay. Nah itu baru kita pakai broker, broker gitu loh, <tari> tapi kalau kalau di luar yang aku dengar, yang aku pernah lihat itu ya itu sudah common, sudah menjadi culture. Kalau orang beli properti, dia akan datangi broker. Hmm. Kalau dia mau jual properti, dia juga akan datengin broker. broker. Jadi kebanyakan seluruh properti yang dijual itu diregister oleh kantor-kantor agent properti, gitu. Okay. loh. Khususnya yang uh, secondary, secondary, gitu. Secondary ya semuanya. Gitu. Jadi udah nggak ada lagi yang datang tiba-tiba. Nah, oh, kok bedanya kok apa? Itu. Bedanya tuh kalau Pakai broker itu, ya kan, e, tentu ini kan profesi ya, yeah. ya kan profesi e, apa namanya e, si si pembeli ya pembeli itu akan dilindungi hmm. ya pembeli ya ter kemudian so. si brokernya hmm. akan memverifed dulu kan apakah orang ini benar-benar e, menjual ben -ben. propertinya hmm. benar nggak pemilik sorry pemilik, pemilik propertinya ya. kemudian dia harus ada kontrak dia memang dikasih Aksa uh, Authority untuk memasarkan propertinya. Hmm. Kemudian, yang berikutnya, broker itu juga biasanya akan mengecek properti ini di, apa namanya, di tata kota, oh. ya. dia ada aplikasi sekarang, ini sebenarnya uh, kena jalur hijau enggak, dari tata ruang oh, nih ini, jadi betapa. dia juga seperti itu. Ketika dia juga bisa kasih informasi kepada penjual harga pasaran itu berapa. berapa? Oh. Ya kan, okay. dia nggak bisa juga harganya terlalu mahal atau terlalu murah, hmm. gitu loh. Jadi udah kayak konsultan ya, konsultan, konsultan ya, jadi di situ ya. Iya, keuntungannya seperti keuntungannya itu, ya. gitu loh. Baik, jadi enggak susah ya, gitu kan. Kalau, kalau di kita ini biasanya broker yang mewakili penjual dan pembeli itu uh, broker yang sama, mm. orang yang sama. Yeah. Padahal ini kan mewakili penjual sama pembeli kan? Iya harusnya hmm. kan konflik kan? Ya, konflik <laughs> ya sama ya. ya. Yang satu minta eh, harganya, ke, Mungkin ke depan perlu dipertimbangkan harusnya mewakili penjual dengan mewakili pembeli itu beda orang. Hmm. Ya, kalau yang mewakili penjual ini akan berusaha menawarkan ke, kan gini kalau di luar itu kan masyarakat kalau mau beli mau jual kan ke broker. Iya broker penjual dan broker, broker pembeli. pembeli ya kan nah si si si broker misalkan Nara beli hubungi ya. broker mau beli dong di daerah lebak puluh begini, ya. ya Nara sebagai broker, broker yang ya? mewakili pembeli okay. akan mencari properti yang di broker-broker yang pegang listing. Uh, listing daripada si penjual iya. sehingga nanti dua-duanya mewakili kepentingannya masing-masing jadi semuanya nanti pakai perwakilan gitu ya bro ya Iya, iya. dan so. ini dibayar oleh masing-masing hmm. kalau kita jadi satu dibayar oleh penjual hmm. oh, saat nah, ya. ini ya untuk yang saat ini ya karena dianggap penjual yang terima duit iya <laughs> pada iya pada kan, kan, ini jasa kan iya. sebenarnya iya, kan. jasa iya, kan. Hari, kalau saya mau beli properti kan saya perlu dapat information iya. Yes. Kan, propertinya mau seperti yes, apa di mana, kau di banjir, ini daerah bukan, yeah. ini bapak dia kasih alternatif ABC sehingga kebutuhan saya terpenuhi, kan yeah. gitu kan. Dan harusnya juga bisa dapat dari situ ya, bukan ii, cuma karena situjualnya aja ya, ii, bro. Ii, ya. Tapi ya. waktu saya me menggelutin bisnis ini itu ke, saya membayangkan ini kan banyak kan kita ngomong seperti orang yang sudah tahu praktek di dunia perbrokeran. Per Tapi bagi orang awam, dia nggak hmm. paham loh sebenarnya. Artinya bukan nggak paham maksudnya. Dia nggak ngerti gak gitu loh. Jadi misalkan Pak Joko, saya mau jual propertinya, saya mesti ngapain yeah. gitu, loh. saya mesti bayar berapa. Ya yang Ada yang juga ngerti. yang bertanya kalau mau menjual itu ya, pasti dia kalau, kalau misalkan apa namanya, terjual mesti bayar berapa. Demikian juga yang beli yang gitu beli. loh. Yang beli kadang-kadang juga saya mesti bayar berapa gitu hmm. loh. Ya kan? Nah, kita ini masih V-nya e, itu dipayar after transaksi, hmm, nah, udah sehingga nggak terlalu kuat para agent itu untuk memasarkan daripada properti yang dititipin. Hmm. Coba kalau Sudah. kalau dia menitipkan properti, dia juga dicat satu biaya gitu di depan, misalkan untuk bikin kontennya, ya, untuk promotionnya ya gitu promotion. kan, tiga bulan charge sekian, ya kan itu nanti mengurangi porsi komisi aja. Gitu. Hmm. Misalnya kalau komisinya tiga persen. Ya, dua setengah, tapi setengah persennya di depan. Untuk promosi. Nah, saya lagi mau gagas seperti itu? Luar biasa gitu kita. Ya, kan ya. Kalau nggak kita sulit ya. Toh, akhirnya nanti eh, orang yang menitipkan propertinya ini ya, propertinya nggak dia papain. Ya. cuma titip aja. <laughs> doang. Ya, titip doang, jadi si brokernya itu kadang-kadang ya, siapa Kalau tahu, ingat. Ada yang nanya ya. ya. siapa dia nah, beruntung ya. lah. <laughs> nah ini nih bro, kita untuk mencari tahu broker yang memang bagus lah gitu ya. bandingin yeah. broker-broker yang saat ini siapa aja kayaknya bisa jadi broker gitu ya bro yeah. ya. Nah, yeah, yeah. gimana sih mungkin masyarakat nah, kita? Kita pernah bahas tahu. kan di yeah. satu konten kita mengenai perbrokeran ini. bukan mm -hmm. ada itu di sesi yang pertama sesi kali. Yang, mm, sebelumnya. tadi ada broker yang dulu sebelum adanya asosiasi. Okay. Yeah. Uh, sebelum adanya uh, arebi ya, yeah. itu tradisional broker tradisional. Ya. dulu orang perorangan, yeah. mm -hmm. ya kan? Uh, karena dulu orang menjual properti ya jual sendiri ke temen temannya terus dia cerita yeah, ke tetangganya ke prt, ke prw cerita yeah. kemana-mana dari mulut ke mulut, uh, itu broker. menyebar, <laughs> menyebar, ya nanti kalau ada transaksi, Pak itu saya nyariin gitu yeah. kan, ya, minta Bisa komisi klaim, ya. <laughs> nanti ada nih Pak saya juga pernah nawarin, saya <laughs> komisi di sini dibagi-bagi itu sekian agak cukup ya, dengar kadang-kadang kayak karena saya ngobrol sama agent yang model lama gitu, mm -hmm. gimana kamu jualannya, oh gini pak, blablabla, terus gimana itu, iya. ya begitu transaksi fee saya bagi 30 orang Waduh, pak. Waduh, 30 orang, <laughs> masih tetap dapet itu 30 <laughs> orang yang... ya. Ya, mulanya gede, oh. karena itu orang yang pernah menyebarkan information, tapi nggak berhasil menjual, itu kan dia ada effort, ya, oh, iya. ya, itu harus dibagi katanya gitu. Luar biasa. Nah, ya. ada tradisional ya, kemudian ada yang Uh, Frances kaya, ada kaya, yang kaya, lokal nanti kan kita bicara kemarin ada protek tapi Proptek, ya. tapi saya ingin uh, menjawabnya gini poinnya itu cari broker yang punya kantor nomor hmm. satu nah, kemudian dia berbadan usaha ada badan usaha ya, ya karena ketentuan regulasi di Menteri Perdagangan ini kan E, jasa ya, hmm. jasa perantara perdagangan properti ini kan diatur oleh e, Kementerian Perdagangan. Jadi dia harus berbadan usaha, hmm. punya kantor, Bunit. tidak bisa perorangan. Mungkin kalau saya ngomong tidak ada bisa perorangan, banyak diprotes Di orang. Nih, ya, diprotes. Saya gampang kok jawabnya itu dalam ketentuan Kementerian Perdagangan itu, satu kantor properti itu harus minimal memiliki dua tenaga ahli, tenaga ya, ahli. atau sertifikat agent. Oh, Berarti okay. kan nggak bisa sendiri. Yeah. Ya. saya sendirian, ya. jualan, nggak ya. punya kantor, nggak punya kantor, ngeklaim, Joko Iwono, properti, gitu, ya nggak bisa, nah, itu harus dihindari. Jadi ya. datang ke kantor-kantor yang ada kantornya, kantornya. Ada, yang ada, ada aktivitinya, ada, ada marketingnya, ya kalau perlu uh, dia berizin nggak, minimal tanya dia anggota asosiasi atau bukan. Oke, jadi, Tapi kan kalau sekarang dunia sudah terbuka, digitalized kan bisa di-search kan kelihatan di web, itu. Ya. Kantor ini, alamat ini, Aduh. anggota asosiasi nomor sekian, misalkan. Hmm, uh, seperti gitu, itu, iya. gitu loh. Jadi, jadi, mm -mm. jadi ketentuan itu mesti dua tenaga ahli. Kalau ini dia badan usaha ini membuka cabang, jadi nah, dia brand, coba perencik gitu di tempat lain. Ya. Itu minimal satu tenaga ahli. Satu tenaga nah, ahli. pentingnya tenaga ahli ini atau Certified real estate agent itu untuk supaya ada standar layanan, hmm. ya kan? Artinya kalau kita beli dari broker itu udah pasti uh, propertinya udah diverified, hmm. ya kan? Ya demikian juga di penjual nih si ya. brokernya beri pembeli. Nah, brokernya juga sudah Memverified pembelinya itu siapa hmm. Ya kan, saya pernah ngedit dengan satu korporasi Saya diminta menjamin Bahwa Pembeli uhum. saya nanti itu harus saya yakini tidak uangnya tidak dari money laundering oh, tidak okay. dari kejahatan, tidak seperti itu. Saya harus profiling karena nilainya ya. mungkin misalkan 200 miliar gitu. Mm. Nah si korporasi itu mensyaratkan saya harus ngecek juga si si calon pembelinya ini. Jadi tidak tidak, tidak mesti sembarang orang diketemukan gitu. loh no your customer know itu your juga, customer juga, juga ada karena kan di ilmu pencucian uang kan properti ini kan salah satu salah satu uh, instrumen, instrumen untuk, untuk, untuk pencucian, pencucian uang. uang dari peranan dari broker ada di situ gitu. hmm, Nah jadi tenaga ahli ini ya Bro ya yeah. tadi ya sebagai konsultannya jadi makanya yeah. bisa memberikan pelayanan yang terbaik yeah. ya bisa tahu cara perhitungan pajaknya transaksinya mm. mesti jadi pertanyaannya apa. dari A2Z harusnya bisa terjawab nih oleh si tenaga yeah. ahli yeah. broker yeah. ini ya pertanyaannya apakah perlu pakai broker perlu mm. kalau kita pengen jualan cepat okay. tapi kalau saya mau jualan properti, kakak saya mau beli sendiri, ya gak usah, gak dong. usah ngapain, usah ya? Lah, ngapain gitu nah, loh nah ini kan terkait, <laughs> ngapain ngeluarin <laughs> duit untuk bayar ya. fee-nya brokernya yang seperti apa, tadi cluenya ya jelas, berkantor, punya berkantor, punya, fisik, punya ya. uh, usaha. ada badan usaha okay. ada aktivitinya ya okay. kan sekarang kan bisa di track di, di track ya, website digital nah tadi yang menarik nih bro, kalau mau jual ke kakak sendiri, ngapain harus lewat broker, karena ada fee-nya kan ya Nah, oh. terkait fee ini, sudah setransparan apa atau ada standar nggak Ya, ada fee nggak fee kan, kalau saya jual ke family atau ke teman kan, itu harganya udah... Masih beda. Matt. Kalau oh, Davi kan beda. tinggal udah ditambahin aja sebenarnya. Oh, iya iya, iya. yang diatur ya, itu vinnya juga bisa bisa ikutin yang diatur oleh kementerian. Itu oh, kalau okay. untuk uh, jual beli itu standarnya adalah 2 sampai lima persen. Oh, jadi nah, memang sudah diatur ya? Ya tergantung tingkat kesulitan menjualnya. Hmm. Ya sama juga kadang-kadang tergantung juga pay limit. Oh, limitnya makin besar. gede ya persentasenya makin kecil dong makin kecil iyalah pengalinya ya sebenarnya ya, 2% besar. Persen, sampai 5% persen untuk jual beli kalau untuk sewa menyewa 5 sampai 8%. Persen. Sewa menyewa lebih gede karena mon mon transaksinya lebih, lebih kecil. kecil. Ya kan gitu loh. Dan ini tarifnya berarti sudah disepakati bersama ya. Sudah setagati. Ya se- baik penjual atau pembeli ya. tapi sudah diinformasikan awal Nah, di kelebihannya begitu kalau kita pakai broker yang yang tadi yang apa sertifikat anggota asosiasi rasai. itu dia pasti sudah uh, pemilik propertinya itu sudah ada perjanjian dengan si kantor pro properti hmm. ya kan jadi nggak mungkin dia menjual properti yang dia nggak tahu pemiliknya oh, iya. okay. uh, tapi kan kita juga banyak kemarin ada isu uh, ada orang komplain propertinya dipasarin orang-orang iya, kan? <laughs> loh Kok uh enggak kenal ya tiba-tiba ya, ya, ya itu pasti bukan di kantor broker yang yang tadi ya yang memang resmi. ya nah bro jadi menarik banget nih jadi realtor di Indonesia juga semakin diakui ya karena udah semakin profesional harusnya nanti ya dan mudah-mudahan mudah-mudahan ya apalagi, lebih cepat lebih cepat <laughs> lagi untuk bisa menjadi lebih profesional apalagi tadi tantang, tantangannya adalah menjadi propeh gitu ya ya, nah, ya bro ya. ya Nah sekarang ini pertarungannya dari tradisional global brand, ya. local brand, atau ini ngomong franchise, franchise. ngomong partnership, hmm. nah ini protect, Proptech. protect nah, ya. biasanya lebih bergerak ke mesh-nya, mesh market-nya. Jadi kita akan tunggu nih selanjutnya dari Roma21 tentunya gebrakan-gebrakannya ya bro ya, <laughs> dari brody Nah kali ini sudah cukup sekian untuk break lunch kita, kita tahu, sudah bahas tentang realtor. Jangan lupa untuk terus komen, like, subscribe juga. Jangan lupa untuk bisa Dan bunyikan share, share, iya. <laughs> tetap share biar makin banyak yang tahu tentang realtor ini tentunya. Thank you Bro Daye, ya, salam salam properti.